ni ulama sedunia pakat sepakat katanya puasa ni penyawis eh. boleh perubat banyak-banyak kala sama ada zahir dan batin sama ada menyakit hak sungguh ataupun menyakit hati dengan sebab kita puasa ni Allah tak ada wajah sepatah wa antasumu khairul lakum dan bahawa kamu berpuasa kan tu sini otnan yang penseng ti dilet Gitu. In kuntum ta'lamun ta Jika kamu mengetahui Tapi dengan sebab Ramanya manusia tak tahu Katanya gapo yang ada di dalam poso Itulah Setengah-setengah hari poso Dapat peedah banyak Setengah-setengah hari poso Tak ada peedah sekarang abu. Poso semata-mata poso buruk, Makan minum Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Alamin Sayyidina wa Habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Pagi Jumaat minggu yang keempat bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Minggu per boleh jadi Jumaat akhir ataupun minggu depan hari raya. Hari raya Aidil Fitr. Minggu ini saya sedia ketah kepada kita dalam tajuk Laa la'alla artinya mudah-mudahan ataupun semoga yang akan zahir kebaikan dalam hidup muslim muslimah Ini daripada saya dapat perhati seguguh ayat hubungannya dengan Ramadan yang Allah Taala firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 183 sampai 187 Cuba tengok sikit sebanyak dah sebagai pengajian kita di pagi hari Jumaat hari ini. Alhamdulillah saya baca turuk ni nah supaya tak tak apa ni tak tak tak tak tobig nok peradenya. Apabila diperhatikan sekalung ayat al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul baqarah ayat 183 sampai 187. Hal, apa tu? Hal fardu siam dan hukum hakam Ramadan. Didapati bahawa setiap hujung ayat disudahi dengan perkataan la'alla. Nah, kalau dia, kita duduk besok baca, kalau duduk perhati dah pun perhati, kalau tak perhati, terang perhati sekali lagi. Nah Hujung ayat dia tu, la'alla, la'allakum tattaqun, la'allahum yarsyudun. Ha nah, tu? akhir sekali kadzalika yubayinu Allahu ayatihi lin-nasi la'an lahum yattaqun nah gitulah nak nak ayat hatinya hujung akhir tu iaitu la'an la'an la la'batuh la'an la ni yang bermaksud semoga semoga ni maknanya doiwang wa pưa wa gitulah mudah-mudahan yang memberi arti semoga kamu mendapat mencapai menjadi ikutlah nak terjemuh lagu mana hak pentingnyo Allah taala harap muda-muda he kita jadi semacam ayat yang Allah taala sebut tu cuba perhatikan ayat-ayat sebagai berikut ha ni saya sengaja bubuh nak uji jadi nampak katanya dalil ayat auzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala alladhina min qablikum Gak apa eh? ya? Lepas ada tu La'allakum tattaqun Tengok nah. Maksudnya wahai orang beriman Diwajibkan ke atas kamu berpuasa Ramadan Sebagaimana diwajibkan ke atas Okey yang terdahulu daripada kamu Semoga kamu bertakwa Tengok Itu hewan penyangging Kita Kita puasa seperti mana orang okay, zaman dahulu berpuasa, Semoga kamu bertakwa. Tapi kalau misalkan, kalau kita buat kecik bahasa kapung, aku fardu dah kata puasa, tapi mu tak saya si juga takwa. mu tak saya si puasa juga. Bermaknanya mu tak saya si takut ke tu, eh? Begitu. Itulah. Semoga kamu bertakwa. Mari ayat yang kedua. Nah, Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Situ tak ada la'allah Tapi maksud dia tu nak pergi ikut la'allah Dan jika kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu Ni ulama sedunia Pakat sepakat katanya Puasa ni penyawis eh. Boleh perubah Banyak-banyak kala Sama ada zahir dan batin Sama ada menyakit hak sungguh Ataupun menyakit hati Dengan sebab kita puasa ni Allah Taala wayak sepatah je ya? wa antasumu khairul lakum dan bahawa kamu berpuasa kan itu singi ot nan jom pen singi di leher untuk suja gitu in kuntum taalamun jika kamu mengetahui tapi dengan sebab ramanya manusia tak tahu katanya gapo yang ada di dalam puasa tulah Setengah-setengah hari ayah puasa, dapat paedah banyak. Setengah-setengah hari ayah puasa, tak ada paedah sekarang. Pasa, semata-mata puasa, berok-ok, -ok, makan, minum, tak, tak, jimok pun tak. Tapi tak boleh apa, -apa daripada puasa dia. Sebab tu kita, puasa menjadi zahir dan batin, akar, fikir kita, hati kita, dan semua, tiap-tiap kera, -tiap menjadi kita ni puasa. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya hubung-hubung belalalah sebab saya ter ada ter susung menjadi itu, ketah dia lebih sekeping. Saya payam beep nak uji jadi cukup sekeping. Allah firman lagi, "Wa li tukmilul laiddata wa li tukabbirullaha tashkurun." Hendaklah kamu cukupkan bilangan puasa iaitu gapo? 30 hari. Kalau tak nampak anak boleh pada hari 29 tengok nak beraya tu tak nampak. Maka hendaklah kamu cukupkan puasa Ramadan 30 hari. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Wali tu kabbirullah. syiar oleh Islam berhari raya tu dengan takbir. Dengan mulai dah saya nak raya ni. Bukit tasbih raya tu. Ramai orang guna tak kena. Or, tasbih raya. Tasbih tu subhanallah subhanallah subhanallah. Hak tu tasbih. Tapi takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Hak tu yang panggil takbir raya. Tukar semula dah. Tukar, hak kita duk besok, sebut tasbih tasbih, tukar jadi takbir takbir takbir raya. Nah, ha tu jadi tukar hari ni lalu dah. Neh gerak lidah dok pasai dok royak kasbah raya tu we jadi takbir raya we tnol lalu kita sebut barulah istilah yang kita guna dalam Islam ni betul selalu dah sebab saya dok mikir benar-benar ni gua sana royak kepada sangkum kita orang dok tulis al-Fitri tu Aid Ain Al-Fitri alfitri orang Melayu kita tulis alif la fa ba ra yo Hak sebenarnya ya Alib Belaki tak ada tu Kakabat, Kakabat Ingat molek tu Idul fitr Ngera sahaja Alib Belaki Tak ada ya Kalau Idul abha Adanya ya tak ada titik Kalau baca ada titik tu Iidil id abhi Kena baca lagu tu Kalau dah tak ada titik Iidil abha Idul fitr Bukan Iidil fitri nak baca bahasa Melayu lewat siapa nak buh hok rumi tu tak nak boboh fitri dengan uh, ai alik belaket lewat sebab waktu tu baca rumi tapi tulis tulis we lah orang duk pak wak pai way ni duk tulis di depan sejik apa retok subhanallah apa Aidil Fitri Aidil Fitri dak tahu berapa puluh berapa tahun dah dak tulis tak kena no, orang Melayu kita tulis Aidil Fitri nah pakak-pakak tukar semula ni tuluh-tulus siapa ambil klik hok saya kecil hari ni potong pak Sapa lalu tak apa Saya may sanggung Dia kasi Gapoh saya raya Sebab nak betul Sangkum Kadang-kadang Duk tulis tak kena Duk baca tak kena Lagu tu lah Nah habis situ. Allah ta'ala raya Dan hendaklah kamu Mengagungkan Allah Dengan kita takbir pakak takbir Berlaku Hari raya Tahu katanya Raya sapar Maka kita takbir Duduklah mana-mana Bila berjalan Atas mutuk Atas kereta Dalam masjid di padai raya dalam masjid siapa nak semaya di masjid pun semaya nak semaya di padai pun semaya Allah kena duk balah ke apa lah kerana memberi ke apa kerana memberi petunjuk kepada kamu Allah ini kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Allah ta'ala wui kepada kita hadiah, hari ayah dan dia terima puasa kita dengan sebab kita beribadat selama seboleh Allah terima dan dia bui hadiah. Ha boleh makan sebab tu hari raya tak ada puasa. Siapa nak beruak beruak gigilah. Tapi jangan niat puasa, orang okay, niat puasa hari raya adalah haram. Dosa pula niat puasa hari raya. Sebab tu hawi makan dan minum. Ha Semoga kamu bersyukur. Ha, tengok. La anlakum tashkurun. Orang okay, tak ngaji bahasa Arab dah. Ingat hari ni katanya la anla tu maknanya semoga. Ha, tu, dalam bahasa, rak, rak. Semoga kamu bersyukur La'allakum Kum tu artinya kamu bersyukur Mari ayat lepas pada tu pula Fal yastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarushudun Ni saya ambil hujung-hujung ayat belakang tu Maka hendaklah mereka menyahuk seruan aku Serta beriman kepadaku Supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran La'allahum yarushudun mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk, kalau dia terjemur seolah lagi boleh dapat kebaikan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala akhir sekali ayat ni kathalika yubayinullahu ayatihi linnasi la'allahum yataqun demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya maknanya peraturia-peraturia sebab apa tu? sebabnya ayat 187 ni Hubungi dengan jimak isteri dalam bulan Ramadan. Uhillalakum uh, lailata siyami rafat ila nisaikum. Dihanangkan kepada kamu hai hey, orang lelaki yang jadi suami boleh jimak isteri di bulan Ramadan. Ha tu, tu hey, hukum situ so so so so so. Pastu royak pula jangan kamu duk di dalam iktikaf tapi munggi jimak dengan isteri kamu. Apa ini tak boleh? Bata ektikaf. Kena niak semula. Kena baru semula. Orang yang cuai okat. Giduk jimuk dengan isteri. Male ektikaf. Sedangkan dia duduk dalam masjid. Tapi dia balik ataupun dia kelekat ke rumah. Dia jimuk dengan isteri. Maka Allah Ta'ala rakyat hukum. Tidak ada hara, tak ada rakyat katanya haridak. Tapi nak rakyat katanya batanya ektikaf bagi orang yang tidak bagi orang yang tidak ikhtikah tak ada agapa nah, dia duduk di rumah dia dah maka halal bagi dia bersetubuh ataupun tak jimuk dengan isteri saya tulis lagi minta maaf eh. hari ini boleh jadi panjang sikit pada biasa biasanya 20 minit tapi hari ini agak-agaknya panjang sikit dalam kamus lisanul Arab oleh ibnu Manzur nah, ini saya raya sikit kepada kita eh. bagi orang yang tak biasa Ngaji bahasa Arab Nak no, ayat katanya Komus Gak apa dia panggil Pathanukrum Hak paling besar sekali dalam bahasa Arab Namanya Lisanul Arab Yang ditulis oleh Ibnu Manzur Al-Masri Nah inilah Muka 4043 Dia rakyat katanya Perkataan La'alla adalah bermaksud harapan Semoga tomok mahu kepada sesuatu Atuh maksud yang ibnu Manzur beri. Ia berasal dari perkataan -e, Allah asal dia tu Allah saja. So ya. Lam pada awal perkataan -e adalah ditambah supaya munasaboh dengan sebut te dalam bahasa Arab. Sebab tu dia sebut la Allah asal dia Allah saja. Dalam pada itu perkataan -e, la Allah adalah semaksud dengan perkataan -e, asal. Ani orang yang ngaji bahasa Arab Dia ya tahu kalau dia ngaji utama sekali dalam matan al ajrumiyah orang-orang duk pondok boleh katakan okay, kena ngapa berlaku matan al ajrumiyah baca dia panggil dia al ajrumiyah bukan matan al jurmiyah dak nilah mate maknanya su orang nak ngaji bahasa arab nak wepaihe baca ba, baca baris dia kenu kena ertinya matan al ajrumiyah nangaji soso. Nah, yang berarti asa saat ni harapan dan semoga juga. Tetapi asa dan la'anna dari Allah bermaksud satu jamin ni ataupun tahqiq yang tetap akan berlaku. Ani nah, bagi orang-orang hak -orang pasang ilmu sikit, ambil hak ni tak apa dah. Nah, sebab tu tuhai rakyat di dalam qira'a asallahu la'anna la'anna tu hampir-hampir makna nah maknanya sama dalam kitab-kitabnya katanya litarji wa tawaqquain harap pair dan mudah-mudahan benda tu akan berlaku ha, gitulah dalam al-Quran terdapat perkataan laalla ada dalam berbagai bentuk saya tulis situ dan lihat nota kaki di bawah ha tengok ni saya baca sesar tapi bukan arti semua ada perkataan laalla sahaja pada tiga tempat di dalam Quran iaitu suratul ahzab Ayat 93, surah tu syurah ayat 17 Dan surah tu talak ayat 1 Ada perkataan la'allaka La'allaka ni maknanya mudah mudaha engkau Ka tu maknanya engkau Pada dua tempat dalam Qur'an Iaitunya surah Taha ayat 130 Dan surah Ash-Syu'ara ayat 3 Ada perkataan la'allahu La'allahu maknanya muda-mudaha mudah nyur Mudah-mudaha dia pada tiga tempat Dalam Kera'i Iaitunya Dalam surah Taha juga 44 Surah tul Anbiya Siatuh Sebelah Dan surah Abasa Ayat 33 Dan perkataan La'allakum Ini Tak boleh nak tulis Banyak do'ah La'allakum Yang ada di dalam Qur'an Kera'i 59 tempat Dalam beberapa surah Dan ada perkataan La'allahum La'allahum ni nah, La Ada oleh atas Dalam surah tul Baqarah Adanya 41 kali, 41 tempat dalam Qur'an, dalam beberapa surah. Okay. Naik semula tak? Naik semula. Semua bermaksud yang sama. La'an la, la'an la, la lahu, la'an lakum, Nah, la'an laka, la'an lahu, ikutlah. Maksudnya sama belakang. Tetapi semuanya bermaksud panggileh. Panggilan maknanya apa? Cencuan. Nah, Seruan harapan semoga setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala dapat menjalani tugas dan mematuhi syariat secara baik dan betul Tu dah tuher raya kepada kita dia ya, panggil-panggil-panggil ya raya mudah-mudah kamu mudah-mudah mudah-mudah mereka itu huyawa wangwa tuher tak ada paksa kita tak Alhamdulillah sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi ini Imam Al-Qurtubi Nah Di dalam kitabnya, Al-Jami' di Ahkam quran bagi Imam Al-Qurtubi, ia menyebut di dalam tafsirnya, juzuk 1, muka 432. Bahawa, la'alla ada lah harapai semoga para hamba dapat mematuhi perintah yang disebut sebelum itu. Ha, tu. Sama ada apa dalam Quran? Ya? La'allakum ta'qilun. Apa maknanya la'allakum ta'qilun? Mudah-mudahan kamu guna akal fikirnya. La'allakum tashkurun muda Mudah-mudahnya kamu Bertimukasih La'allakum tathakkarun Mudah-mudahnya kamu beringat Lepas tu tahtadun Mudah-mudahnya kamu mendapat hidayah ha, tu. Kerana ia memberi arti Semoga yang ada dalam ka'idah Nahu Bahasa Arab ialah La'mukai Orang yang ngaji Nahu dah dia akan tahu katanya Lam duduk depai tu dia panggil lamu kai kai kai maknanya apa eh? bukan kai air tak kai sini maknanya supaya ha tu tu orang ngaji bahasa bahasa Arab nah kai maknanya untuk nak buat supaya nak buat ha gitulah atau memberi arti kamu membuat sesuatu yang jelas nyata cirak-cirak supaya mendapat hasil natijah yang baik bila kita buat sesuatu so -so perkara Hasil yang cakap, maka ke asing launan, Seperti apa? Supaya kamu berfikir, berhati-hati, berjaga-jaga, dan sebagainya. Itulah. Saya nak sapa ini dah. Maka dengan kita mengikuti semua ayat-ayat di atas. Ayat adalah suratul-baqarah dah. Diharap semoga mendapat ketakwaan, mengetahui hakikat siam posa. Sebab itu kita, bila baca KRO'eh, dengar KRO'eh, email kita tu akan menambah. Saya ada tang tam tam siapa kah hari ni nah. Nak buat lagu mana nak ujar dia adanya kos ngaji bahasa Arab dengan secara mudah. Saya tak ada jawab pay lagi lah ni. Siapa tolong bui jawab pay kepada saya, saya berasa syukur terima kasih enam-enam. Chai nanak tapi boleh bahasa Arab. Kalau bahasa orang putih saya dak rasa tak payah sangat sebab kaedah bahasa orang putih dah dia tak panjang dia tak banyak. Ha, dia ada present. Ya semua tu dia ada dalam bahasa Arab pun suka. Ada present tense, ada uh, apa ni continue us tense, ada past word, ada go to ada past-past dan sebagainya. Nak no, ayat katanya masa ada tiga tapi dalam bahasa Arab Kelimuh dia perkata eh, dia tu pechan jadi banyak. Pechan jadi banyak. So kelimoh tu Pecoh Pecoh Pecoh pecah Pastu gunung pula dia tak sopo kita orang jantan sebut dengan orang jantan tak suka kita orang jantan sebut kepada orang tina tak suka saya sebut dah eh? sebagai contoh kita sebutnya jazakallahu khairan jazakallahu ka kepada orang lelaki tapi kalau dia kita sebut kepada orang orang perempuan jazakillahu khairan ha dia tak suka jazaki kalau dia orang jantan jazaka dua orang jazakumullahu khairan kumah dua okey kalau ramah-ramah jazakumullahu khairan ha, tengok dia tak super ka kumah kum ki kumah kunna ramah-ramah orang tina ramah-ramah jazakunallah ha, tengok tu nak no, ayat katanya kenapa sebab tu senguh-senguh okey dia malah ngapa tu aku hmm, malah ngaji pasal Arab apa ayo Nak ingat tak kita ngaji sekolah Arab ataupun sekolah pakno kena dok mengapa faala faala faalu faalat faalata faalna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'anti fa'altunna fa'altu faalna ngapa di 14 tu hak nida sengah-sengah ho dia tu bang yo oi ah patu kena dok mengapa ba banyak banyak banyak mano je balik balik balik balik pakai tauh lalu sini ha tu hak tauh itulah sapakah hari ning kita berasa katanya sesanya kita tak mengapa dulu tak sungguh sapa ke kita tak faham Quran. Tapi kalau dia kita usaha sikit ja, ya? insya-Allah kita faham Quran, faham hadis. Kita dengar walaupun kita tak lidah kita bukan lidah Arab, tapi kalau dia kita usaha-usaha belalah tak terno, sikit-sikit. Tak apa dulu, tapi bila lama-lama ya geti sendiri. Nak dia we usaha. Gitulah. Padahal ada laksod eh? Buku-buku yang orang dok ngaji di tangประเทศ. Saya masa saya dok ngaji di Mesir dulu, orang rakyat katanya ngaji ni boleh tapi ngaji anak hari seminggu berhenti sehari ni boleh orang Jepun bincang ni pun mari ngaji di Mesir ni boleh boleh kecek bahasa Arab tapi kena ngaji anak hari ngaji anak hari kecek orang Arab ngajar sendiri ia tak memikirkan pelayah bahasa dia ngajar dia ngajar bukan terjemuh bahasa ke bahasa Jepun semua orang okay? pangchat nak belajar ngajar bahasa Arab orang Arab mengajar masyaallah 6 bulan boleh, boleh kecek boleh tulis ah saya duk mikir nak buat lagu mana nak jadi ada host boleh ngajar bahasa Arab dalam masa 6 bulan orang boleh kecek boleh menulis boleh dengar dan sebagainya alhamdulillah nah diharap semoga mendapat ketakwaan mengetahui hakikat siang puasa berada dalam kebenaran dan semua kehendak baik dari Allah dan Rasulnya semoga uh, dan uh, dalam semua urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita berada di dalam bulan Ramadan dan nah, kita mitok apa sahaja yang Allah Taala bagi kepada kita, mudah-mudahan benda tu akan jadi sepunya tu. Nah, mintaklah wujdi kita ni fahal Quran. Saya ajak semua ni. Mitoklah wujdi kita pakak-pakak fahal lah quran fahal hadith Nabi, fahal ajari Allah, ajaran Nabi. Mudah-mudahan hidup kita akan jadi Hidup yang cuci bersih Zohir batin Dan kita Maiki okong Dengan perkara-perkara Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Allah Alam Sekadang Patu hari ni Hari Jumaat lah Biasa saya duduk Raya sama Hari buat kebersihan masjid Jadi uh, Nampak dah kita duduk lagi dalam masjid Pakak-pakaklah Kita buat kebersihan Hari ni Sebagai hari Jumaat Patu kita juga akan semaya Jumaat di sini Pada hari ni Allahu alemasalallahu Muhammad wa ala wa wassalam, warahmatullahi wabarakatuh.